Halo Kita hari ini pengen bikin tutorial buat teman-teman yang di rumah aja Jadi kita uh, pengen berbagi ilmu Aduh Ya turun aja dah uh. Uh, Berbagi ilmu buat teman-teman mungkin ada hmm. hal yang sama terjadi di rumah Anda Masalah tabung gas dan regulator Jadi uh, saya punya pengalaman ini saya coba bagi mudah-mudahan bermanfaat Jadi yang pertama ada uh, seperti biasa Gas selalu hidup seperti ini ketika kita ganti secara normal Tapi kejadiannya dengan gas saya Boleh kita sambil ngobrol Bagaimana prosesnya, kita buka dulu Ini, oke okay. Jadi saya punya uh, tabung gas dua Yang biasanya biar jaga-jaga Kita kan lagi susah nih cari tabung gas 3 kilo. Jadi saya biasanya Simpan juga 5 kilo buat cadangan sementara mencari yang 3 kg Jadi tanpa panjang lebar Sebenarnya gas ini punya saya tuh susah banget bisa dipakai gitu Karena memang ya tadi yang saya katakan di dalam sini Itu sudah tergerus Sudah habis hingga uh, dari selang regulator ini sudah nggak nyampe lagi yang ini mendorong untuk gas itu udah nggak nyampe Akhirnya saya bingung nih kenapa nggak bisa dipakai gitu jadi di sini saya akalin dengan masukin uh, apa nih cahan kelahar. Jadi saya uh, masukin di dalamnya hingga uh, pendorongnya mampu untuk membantu. Ini nggak nyampe. Nah itu nggak nyampe, ujungnya nggak nyampe. Ini nggak nggak naik tanpa ada bantuan itu. Jadi kita memang harus masukin dari besi tadi biji besi kita masukin ke dalamnya ke sini nah setelah itu nanti bisa kita pakai lagi. sudah bisa dong. oke dong masih bisa dong. paten dong. ya. jadi memang harus uh, cari beji besi atau pecahan dari kelahar itu yang pas kecil aja gitu. yang penting untuk bantu uh, mekan itu ya. Oke, okay, mungkin itu informasi dari saya. Terima kasih, teman-teman, dan nonton video tutorial hari ini. Dan Mudah-mudahan ini bermanfaat di rumah aja. <laughs> Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and share. Kalau bermanfaat, ya, makasih, thank you. Bye bye.